Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala ahlihi wassahbihi wa, wa mawalah wa la wa la illa billahi wa ba'du Taib kita lanjutkan Kajian Kajian kita bahas masyarakat Sirah Nabi SAW Kembali kita urut Sejarah Nabi SAW Supaya Kita lebih mengenal lagi Rasul SAW Dan pentingnya belajar sejarah Karena tanpa sejarah, orang tidak mungkin memahami Al-Quran Kalau orang tidak mengenal sejarah, tidak akan memahami Al-Quran Karena sebagian besar ayat-ayat dalam Al-Quran itu ada asbab nuzulnya Ada sebab turunnya Dan sebab turun itu ada pada sejarah Nabi jadi ketika belajar sejarah, artinya kita sudah mulai mukod dimah untuk memahami Al-Quran. Yang kedua, dengan mempelajari sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita paham siapa panutan kita, teladan kita karena tidak ada manusia terbaik yang ada di kolong langit ini melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Allah yang memuji dalam Al-Qur'an wa innaka laala khuluqin azim engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang paling mulia kenapa hari ini anak-anak muda kaum muslimin Baik yang laki-laki ataupun yang perempuan Banyak yang terjerumus pada pergaulan bebas Banyak yang gandrung dengan artis-artis dan selebritis Bahkan tokoh-tokoh kafir barat Itu dikarenakan karena Mereka sudah jauh daripada meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salah satunya karena tidak belajar sejarah bahwa ada manusia terbaik di kolong langit ini melebihi seluruh manusia dialah Sayyiduna Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian juga yang ketiga mempelajari sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita lebih bisa lagi beribadah dengan benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena diantara syarat diterimanya amal ibadah itu adalah itibah berusaha mencontoh Nabi bagaimana orang mencontoh Nabi kalau tidak kenal sejarah maka dengan mengenal sejarah kita bisa melihat bagaimana Nabi solat bagaimana Nabi puasa, bagaimana Nabi zakat, bagaimana Nabi haji dan begitu seterusnya sehingga kita bisa lurus dalam beribadah dan berakidah jadi sangat penting belajar sejarah makanya Al-Quran sepertiganya bicara sejarah Quran itu kan terbagi tiga pembagian pembahasannya itu sepertiga Al-Quran bicara tentang akidah sepertiga Al-Qur'an bicara tentang ahkam hukum-hukum dan sepertiganya lagi bicara tentang sejarah, kisah-kisah para nabi. Dan itu tariqah Al-Qur'an. Baik kita mulai kita runtun sejarah ini dari awal. Sejarah Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak lepas daripada sejarah Ibrahim alaihi salatu wasallam. Makanya kenapa di dalam salat ada namanya shalawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Karena sejarah Rasul tidak bisa kecuali ada kaitan erat dengan sejarah Nabi Ibrahim Khalilurrahman alaihi masallam. Ibrahim Aleyhissalatu wassalam Kita akan runtun singkat-singkat saja Tolong ditulis yang penting-penting Nanti karena ada ujiannya Ketika Ibrahim Aleyhissalatu wassalam Menikah dengan Siti Sarah Allah tidak karuniakan anak sama sekali Kecuali setelah lahirnya Ismail dari Hajar Baru setelah kemudian Sarah menghadiahkan budaknya, namanya Hajar, untuk digauli Ibrahim. Maka dari sini, Allah takdirkan Ibrahim kemudian memiliki keturunan dari Hajar, yang kemudian Ibrahim memberi nama putranya Ismail ini ada dua tokoh Ibrahim dan juga Ismail karena ada hikmah yang Allah kehendaki maka kemudian Ibrahim pun membawa Ismail dan ibundanya Hajar dari Palestina Ibrahim itu asalnya dari Irak karena di Irak tidak bisa berdakwah terlalu berat menghadapi Namrud maka Ibrahim hijrah ke Palestina, ke Syam. Dari sinilah menikah dengan Sarah. Kemudian safar ke Mesir. Pulang dari Mesir dapat budak namanya Hajar. Budak yang dihadiahkan kepada Sarah oleh Raja, Mesir kemudian oleh Sarah dihadiahkan kepada Ibrahim suaminya maka lahirlah Ismail lah Ibrahim membawa Hajar dan Ismail dari Palestina kemana ke Mekah ketika itu Mekah masih gurun pasir tidak ada bangunan tidak ada pohon tidak ada burung, tidak ada air betul-betul kering kelontang kemudian Ibrahim Safar bersama Hajar dan Ismail ke tempat yang kering kelontak. Bahasa Al Quran biwadin ghairi gairi di zarin inda baitikal muharram di sebuah lembah yang tidak ada tanaman di situ di sisi baitullah walaupun belum ada baitullahnya karena kelak nanti akan dibangun baitullah di situ. Berangkatlah satu keluarga Ibrahim, Hajar dan Ismail ini Sesampainya di Di tempat yang dituju Tiba-tiba Ibrahim membiarkan istrinya Hajar dan Ismail di tempat itu kemudian pulang lagi ke Palestina Ketika itu Hajar Memanggil-manggil Ibrahim Agar jangan ditinggal begitu saja Apalagi tempat itu tidak ada makanan Tempat itu tidak ada rumah Tempat itu tidak ada pohon Tidak ada apapun Namanya perempuan tentu ada perasaan khawatir Apalagi bahwa anak kecil Ismail Tapi karena ini perintah Allah Mau tidak mau suka tidak suka Ibrahim terpaksa meninggalkan Hajar di Mekkah yang ketika itu belum ada apapun. Baru Hajar paham ketika Hajar mengatakan kepada Ibrahim, "Apakah ini perintah Allah wahai Ibrahim?" Maka Ibrahim tidak menjawab sama sekali, bahkan tidak melihat ke belakang, hanya mengisyaratkan dengan kepalanya maka hajar pun dengan tawakal yang kuat mengatakan idhan lan yudhayyiunallah kalau ini perintah Allah, aku yakin Allah tidak mungkin menyianyikan diriku dan Ismail di tempat ini lihat bagaimana tawakalnya hajar kepada Allah luar biasa patut ditiru kalau sekarang ada terjadi seperti ini, mana mau perempuan diletakkan diletakkan di hutan saja, tidak mau Apalagi di Padang Pasir Berangkatlah Ibrahim sendirian ke Palestina Sampai di sini cerita Ibrahim Sekarang kita masuk kepada cerita Hajar dan Ismail Ketika Hajar dan Ismail berada di Padang Tandus Kering Kelontang itu Maka Ibrahim tidak banyak memberikan bekal makanan maka Hajar pun ketika melihat kondisi air minum yang hampir habis untuk diminumnya dan putranya Ismail maka dia berusaha untuk mencari-cari air cadangan larilah dia ke bukit Sofa kemudian di bukit Sofa tidak mendapatkan air lari lagi ke bukit Marwah Melihat Ismail yang menangis, khawatir dia, sehingga dia bolak balik lari ke sofa ke marwah, ke sofa ke marwah sampai tujuh putaran mencari air itu. Dan inilah asal Sai dalam manasik haji atau umrah itu kan ada Sai namanya. Sai itu berlari dari kecil dari sofa ke marwah lah. Inilah sejarah Sai di sini di mana hajar Sai dari sofa dan marwah mencari air. Ketika sudah lelah tujuh putaran, kan jauh itu. Nanti kalau Allah takdirkan, bisa umroh baru tahu bagaimana rasanya saya. Lelah letih. Malah seorang wanita yang kekurangan bekal makanan, tidak punya tenaga. Rupanya, Jibril alaihissalatu wasallam turun. Kemudian berdiri samping Ismail kecil yang ditinggal oleh ibundanya cari air ke sofa marwah itu akhirnya Jibril pun menghempaskan sayapnya menendang bumi tiba-tiba keluar air dari bumi inilah sejarah awal munculnya air zamzam -zam. jadi air zamzam -zam itu muncul karena hentakan sayapnya Jibril di sebelah kaki Ismail ketika Hajar datang kaget dia kenapa? karena ada air yang memancar di kaki di sebelah kaki Ismail yang masih bayi maka akhirnya kemudian Hajar pun berusaha membendung dalam bahasa Arab namanya zam zam membendung itu begini zam zam makanya kemudian air itu disebut zam zam ya. sampai sekarang air itu disebut zam zam lah, peristiwa ini peristiwa pertama kali munculnya zam-zam ini, ini setelah terjadi peristiwa besar yang ada di daerah Yaman di mana hancurnya bendungan yang merupakan rizkinya penduduk Yaman yang disebut dengan sad ma'rib namanya kebetulan dulu saya belajar di ma'rib di Yaman di sana ada bendungan namanya sad ma'rib jadi peristiwa ini setelah terjadi jebolnya bendungan yang ada di ma'rib lah bendungan itu menahan air dan itunya itulah rizkinya penuh yaman itu air air itu karena yaman dulu subur pertanian dimana-mana airnya dari situ lah setelah peristiwa jebolnya sad ma'rib itu bendungan ma'rib karena Kufur nikmatnya penduduk Yaman Maka mengakibatkan korban ribuan jiwa Dan bangunan hancur baloh gara-gara Terhempas banjir dengan Hancurnya bendungan Ma'rib itu Lah Dengan musibah besar itulah akhirnya Penduduk Yaman dan penduduk Yaman itu asal Arab Pokoknya kalau disebut orang Arab pertama Ya orang Yaman orang mengenal Arab itu Yaman ketika itu lah karena akhirnya ladang mereka rusak, sawah mereka rusak, bangunan mereka rusak, ekonomi hancur maka kabilah-kabilah kecil dari Yaman itu akhirnya hijrah dari Yaman seperti kabilah Saqif mereka hijrah ke Taif ada yang hijrah ke Syam ada yang hijrah ke beberapa daerah di jazirah Arab, termasuk ada satu kabilah namanya Jurhum. Catat namanya kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum ini kabilah yang nyasar ke Mekkah dan berjumpa dengan Hajar. Jadi ada satu kabilah dia hijrah dari Yaman mencari-cari air, mencari-cari perkampungan baru untuk ditempati. Rupanya nyasar pula ke tempat Hajar dan Ismail Dan ingat Orang-orang Yaman itu akhlaknya baik Zuhulukin Memiliki akhlak yang baik Kalau mereka mau Mereka bisa membunuh Hajar Dan membunuh Ismail dan merebut air zamzam -zam. Tapi mereka tidak Jadi dari kejauhan Ada burung Artinya kalau ada burung di Atas padang pasir Berarti di situ ada air maka mendekatlah kabilah Jurhum dari Yaman ini ke tempat yang banyak burung itu. Rupanya di situ ada seorang wanita dan bayi di sampingnya Ismail. Maka kabilah Jurhum ini akhirnya menawarkan diri untuk tinggal di sekitar air itu dengan imbalan dia siap memberikan makanan kepada Ismail dan Hajar Dengan syarat mereka mendapatkan air Dari sinilah rizki Allah yang diberikan kepada Hajar dan Ismail Hidup dari situ tuh Barter air dengan makanan Lihat Bagaimana Allah memberikan rizki kepada hambanya Secara logika Apa yang bisa dilakukan Ismail dengan Hajar di sebuah tempat kering kelontang tandus tidak ada tanaman tidak ada apapun di situ tapi rupanya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma min dabatil fil ardi illa 'allah rizquha tidak ada satu pun binatang yang melata di perut bumi ini kecuali ada rizkinya dari situlah rizkinya Hajar dengan Ismail dengan cara barter air dengan makanan akhirnya mereka pun bisa hidup layak di situ bisa makan, bisa minum. Maka Ismail pun tumbuh besar di lingkungan kabilah Jurhum namanya. Lah Ismail ini bukan orang Arab. Dia orang Palestin, lahir di Palestina. Tetapi karena dia bergaul dengan anak-anak dari suku Jurhum. Mulailah Ismail belajar bahasa Arab. Karena kecerdasan Ismail akhirnya menguasai bahasa Arab dan paling fasih melebihi kabilah Jurhum sendiri, makanya Ismail disebut Arab Musta'arab, namanya orang yang bukan Arab tetapi menjadi Arab karena fasih berbahasa Arab. Itulah Ismail. Dia bukan Arab, orang Palestin. Tumbulah besar Ismail. Setelah kemudian menginjak remaja Ismail ini, Ibrahim pun berkunjung dari Palestina ingin menemui putranya. Sesampainya kemudian Ibrahim di Mekah, dan ketika itu sudah banyak kabilah-kabilah, sudah banyak orang-orang suku Jurhum yang tinggal di situ. Rupanya Allah subhanahu wa ta'ala uji Ibrahim. Dan ini ujian yang tidak pernah dialami manusia sejak zaman Adam sampai manusia diwafatkan. Semuanya satu dunia. Ujiannya apa? Disuruh menyembelih putranya di malam hari. Dia bermimpi dalam mimpinya, disembelih putranya, dan mimpinya seorang nabi wahyu. Akhirnya, dia memanggil Ismail, dijauhkan dari ibundanya, supaya tidak tahu dan tidak mengkhawatirkan setelah berdua-duaan ketika itu Ismail masih remaja masih kecil maka Ibrahim mengatakan ya bunai inni ara fil manami anni azbahuka fangzur tara. wai anakku semalam ayahmu bermimpi menyembelih dirimu bagaimana pendapatmu karena Ismail memang terdiri dari wanita yang kuat tawakalnya, wanita yang salihah Makanya, kenapa adik-adik semua mondok di sini? Itu cita-citanya bukan hanya sekedar ingin cerdas, tapi cita-citanya kalau bisa jadi wanita solehan supaya bisa masuk surga. Akhirnya, kemudian dididiknya Ismail di lingkungan akhlak yang baik hajar. Makanya, ketika perintah Allah yang menakutkan itu didengar Ismail. Ismail hanya mengatakan Ya abatif alma tu'mar Satajiduni minas sabirin. Wai ayahku kalau ini perintah Allah lakukan saja Engkau akan mendapati aku menjadi hamba yang sabar Ketika hampir disembelih, Tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala turunkan malaikat membawa kambing dari surga dan Allah katakan, wafadainahu bidhibhin adim, watarakna hulil akhirin. Kami ganti Ismail dengan kambing sembelian yang besar, dan itu akan jadi cerita bagi orang-orang setelahnya sampai kepada kita. Makanya kenapa Ibrahim dicintai orang Nasrani, dicintai orang Yahudi, dan dicintai kaum Muslimin, dan semua mengaku bahwa Ibrahim nabi-nabi mereka. Orang Yahudi mengatakan Ibrahim nabi kami. Ismail mengatakan Ibrahim nabi kami, tapi Islam mengatakan makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasranian walakin musliman hanifan muslima wa makana minal Ibrahim bukan Yahudi, bukan nabinya Yahudi. Ibrahim bukan nabinya Nasrani. Ibrahim itu seorang muslim yang hanif yang lurus dan tidak pernah menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah kejadian itu Ibrahim pulang lagi ke Palestina. Dan berhasil melewati ujian Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ismail berusia 16 tahun, artinya sudah balik, Ibrahim datang lagi dari Palestina ke Mekah. Dari sinilah kemudian turun perintah Allah agar Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah. Disilah cerita permulaan pembangunan Ka'bah. Ya. Lah, akhirnya kemudian dibangunlah Ka'bah. Ka'bah itu tidak dibangun dari awal karena sudah ada pondasinya. Karena Ka'bah itu dibangun sudah ada sejak zaman Nabi Adam Alaihissalam mana dalilnya sesungguhnya rumah pertama rumah Allah yang dibangun untuk manusia adalah Mekah dan orang yang pertama kali membangunnya adalah Adam Adam membangun Ka'bah itu karena Adam ketika diturunkan oleh Allah dari sorga ke bumi ada yang mengatakan bahwa Adam diturunkan di Sri Lanka sementara hawa diturunkan di Jeddah di Jeddah sana Arab satu pendapat kemudian akhirnya berjumpa dan hidup di Mekah lah, setelah kemudian Ibrahim Mencari-cari pondasi yang pernah dibangun, karena kan sempat roboh tuh lama. Roboh akhirnya hilang, terkubur tanah pondasinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ilhamkan Ibrahim untuk mampu men menggali pondasi itu dan meninggikannya. Setelah ketemu, maka akhirnya Ibrahim dan Ismail, yang ketika itu usianya 16 tahun, mulailah membangun Ka'bah sedikit demi sedikit. Makanya Allah mengatakan wa yarfa'u ibrahimul qawida minal baiti wa ismail ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan bukan membangun karena sudah ada pondasinya meninggikan Ka'bah Lah ketika Ka'bah ini dibangun namanya orang membangunkan capek terkadang Ibrahim itu mundur sedikit dari Ka'bah kemudian diperhatikan Ka'bah itu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 melihat-lihat hasil bangunannya itu tidak jauh dari Ka'bah makam Ibrahim, Ibrahim ada makam Ibrahim di situ dan ini awal cerita makam lah ketika kemudian Ibrahim membangun Ka'bah rupanya kurang bahannya kurang batunya itu kurang maka Ibrahim kemudian memerintahkan Ismail untuk mencari batu itu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 Wa adzin finnas yati karijalan wa ala kulli zamirin yatinah min kulli fajin Wa adzin finnas. Di sini Allah perintahkan supaya adzin finnas mengumumkan kepada manusia bil haji dengan haji yatu karijang maka akan datang orang-orang yang berjalan. Wa ala kulli zamirin yatin dan orang-orang yang berkendaraan.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 Amr bin Luhay, Amr bin Luhay orang pertama yang merubah agama Tauhid di Jazirah Arab itu. Namanya Amr bin Luhay, kepala dari kabilah Khuza'ah. Namanya. Ada kabilah Khuza'ah, kabilah besar yang memimpin. Namanya Amr bin Luhay. Dulu Arab dipimpin oleh Jurhum kabilahnya Ismail, kabilahnya istrinya Ismail namanya Jurhum. Sampai akhirnya kemudian terjadi perang besar antara kabilah Khuza'ah dengan kabilah Jurhum ini perang, banyak orang mati. Allah takdirkan Jurhum kalah. Kabilahnya istri Ismail ini kalah. Dikuasai oleh kabilah Khuza'ah. Sehingga yang memimpin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 betul-betul dikubur oleh kabilah huza'ah itu dari sinar sejarah hilangnya ka'bah hilangnya zam-zam kenapa? karena dikubur oleh kabilah huza'ah untuk betul-betul menghancurkan kabilah juruhum maka Arab dikuasai juruhum ketika itu karena sudah tidak punya ekonomi lagi mau jual air udah tidak ada airnya jam-jamnya sudah dikubur sampai akhirnya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 tapi bukan najasi yang terakhir yang masuk Islam, namanya Ashamah ibn Afjur, bukan najasi ini. Najasi sebelumnya ya. jadi mengutus dua jenderal, ketika itu namanya Abrohatul Asram dan Ria, untuk membawa pasukan besar dari Etopia menyeberangi lautan dan menghancurkan Yaman di zaman Abdul Muttalib itu. Kenapa? Karena ketika itu di Yaman banyak orang Nasrani Yang ditindas oleh seorang Raja Zalim namanya Zunuas. Jadi ada perkampungan Nasrani di Yaman Yang ditindas oleh seorang Raja Zalim yang masuk Yahudi Namanya Dhunwas Dhunwas Kalau ada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 Illa an yūb minū bilāhil azīzil hamid dalam surah al buruj itu ada kisah sabul uhdun ni kisah sabul uhdun ini adalah kekejaman raja namanya dunuas karena membakar hidup-hidup rakyatnya yang tidak mau sujud kepada dia dengan cara dibuat parit api dimasukkan di situ sampai Ibnul Qasim menyebutkan 20 ribu nyawa melayang dan semuanya nasrani.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 mengagungkan Ka'bah sementara tidak ada tradisi seperti ini di Ethiopia sana maka berpikirlah untuk membangun kanisa gereja termegah saat itu yang terbuat bahan bakunya sebagiannya dari emas gereja megah tujuannya Abroha supaya gereja itu menjadi pengalih kiblat dari Mekah menuju gereja dia ngajak orang Arab sudah enggak ya, usah ke Mekah lagi ke gereja ini saja gitu maksudnya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 Ketika sampai di sebuah tempat namanya Wadin Muhassir. di situlah Allah Subhanahu Wa Taala azab abroha sehingga Allah katakan: Alam tarai fa'ala Rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tazdilin. Warsal wa alehim tayran ababil. Tarmihim bi hijarat min sijil. Fa'jalahum qasfi maqul. Turun ayat ini mengkisahkan bagaimana Allah mengadab Abrahatul Asrab karena kelancangannya maka setelah Abraha kemudian mati dan pasukannya maka kemudian perang itu disebut perang gajah 50 hari 50 hari setelah perang ini maka lahirlah baginda salallahu alihi wasallam jadi Rasul itu lahir 50 hari setelah perang gajah